Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel saya Arjuna Wongman. Kali ini saya mau mereview uh, Pyeongtaek, seru uh, Pyeongtaek, ya, atau Pyeongtaek Stasiun. Ini salah satu stasiun tersibuk di Korea karena di sini juga stasiun transit disinggahi oleh kereta-kereta besar, kereta cepat kota metro oh, di sini juga ada pelasanya jadi di sini stasiun sibuk ya nanti kita review kita lihat di dalamnya kayak apa ini dengan, dengan, dengan nanti kita lihat ke dalamnya ya di dalam stasiunnya itu kayak apa kita review kita nanti saya selanjutnya bu sekarang kita masuk lihat lihat apa Stasiun, suasana stasiun di dalamnya Kayak apa ya Ini di depannya kawan-kawan Terdapat Antrian taksi juga Dan di depan situ ada flasanya Di depan di depan stasiun juga ada Orang yang Jual-jualannya Yuk kita masuk ya Lihat Suasananya kayak apa ya Ini Piongteg stasiun Kita lihat sama ini orang jual-jualan kayak di Indonesia juga orang jual-jual buah-buah nah di depan di depannya itu disuguhi dengan dengan pangkalan taksi sebelah sini pangkalan taksi sebelah situ penjemputan mobil-mobil pribadi dan di depannya juga sini ada ada orang jual-jualan juga ya, kayak pedagang kaki lima gitu. Oh, kita lihat-lihat dulu di depannya dulu ya, sebelum kita masuk. Ini suasananya kayak gini, di depannya ada orang jual-jual oh, gelas, baju-baju anak-anak, baju, -baju, anak -anak, baju hati Korea, ada juga ini, ya, souvenir-souvenirnya ada di sini nanti kita lihat di dalamnya kayak apa ada orang jual-jual perhiasan -jual. juga ada semuanya ada di depan ininya ya di depan oh, stasiun keretanya ya Nih, depannya kayak gini sama sama juga seperti plaza plaza biasanya. Ini Plaza pintu masuk Plaza di bawah ini pintu masuk Plasanya nanti saya nggak masuk ke, ke Plasanya tapi saya masuk ke stasiunnya ya. Nih baju-baju murah Korea. jual jual baju juga ada di sini. Jual-jual baju, 100.000 ada. Jual-jual baju. Ada sandal. Yuk kita video ke dalamnya ya kita naik escalator aja ya naik tanggalnya capek Jadi kita ikuti eskalatornya kita mantri ya nah ini sudah kita masuk ke depan tekannya ya. ya kalau kita lihat bintana ada ada lagi di ada dan ada kusa, sana plaza sama ini ini keluar masuk plasanya ya nih di depan sini jadi di dalam stasinya itu ada plasanya kalau jadi mau ke berat mau ke kereta naik kereta itu bisa belanja-belanja dulu atau lihat-lihat dulu yuk kita sejenak lihat dalam plasanya ya nih. ini di sini plasanya jual-jual ini jual itu jual perhiasan-perhiasan ada juga sini 1900 won kisaran kalau di kan itu 100.000 ya Nah kita lihat apa ya ya inilah suasana di dalamnya ya Nah kalau kesananya itu kereta Metro jadi di dalam terminal di eh, dalam terminal, di dalam stasiun ini juga ada ada ada metronya ada kereta jarak jauhnya jadi konflik ya kumpul di sini enggak terpencar-pencar ini di depan sini jual tiketnya untuk jarak yang jauh untuk kereta-kereta jauh ya kalau di Indonesia itu kereta provinsi lah antar provinsi bukan Metro nah, tuh jadwalnya tuh jadwalnya kawan sini gak terlihat banyak antrian juga sederhana saja kita lihat ada waktu temperatur korail ada nah, sananya udah habis toilet kita kembali lagi ya Kau sebelah sananya kita lihat ya Coba, sebelah sananya kita lihat dulu kita lihat dulu pesanannya. Nah di depan situ ada pintu keluar juga yang bisa dilewati. Hmm, di situ buat jual-jual tiket otomatisnya. Tiket-tiket hmm, otomatis bisa di sini jadi bisa mengurangi antrian. Bisa dilihat Jadi bisa mengurangi antrian. Ini untuk tuker poin, maksudnya kade yang jarak Metro itu bisa ditutur di sini ya kalau yang sekali pakai bisa ditukurkan di sini kita lihat yang lainnya biasa di depan situ juga ada tempat-tempat makan ada ada warung-warung makan jadi di dalamnya itu komplit ya kawan ada story wide ada semuanya yuk kita lihat ke eh ruang lainnya ini aksesoris aksesoris juga ada di sini karena di dalam stasiunnya itu ada flasanya jadi sangat ramai banget ya kita cari yang lainnya di tempat yang lainnya ya kita masuk ke sana ya coba lihat perhiasan-perhiasan dulu ya sebelumnya kita turun ke bawah kita lihat perhiasan-perhiasan di dalam kelas ini, ini kita disuguhi dengan jual-jual jam tangan ada jam tangan ya, ada coci ada emporio, ada semuanya. Nah, kita lihat, sama juga sama jual-jual perhiasan. Kita sekilas-sekilas aja ya. Nah, di sana juga pakaian sama dengan umumnya selasa pada umumnya. Nah, ini jual-jual baju -jual, juga. Jual-jual tas. Ini tas-tas kesukaan -tas para wanita ini. Ya, kita lihat yang lainnya ya. Ke depan sana. Ada lihat lagi. Ini sudah. Tinggal kita ke mana ya? Kita beli tiket coba ya nanti kita sekalian beli tiketnya ya tadi gimana kita dalam tempatnya ya kita beli tiketnya di sana kita cari tiket ya Dan berapa jadi tahu berhubung saya nggak bisa beli di otomatis nggak ngerti jadi beli langsung ke loketnya aja kita ngantri di depannya kita beli yang manual aja kita di sini antrian sini ya kita tunggu ya 하루에 1000원이 1000원이 안녕 5번이 또 시간 나와요 동그라미 쳐 놨어요 어디가 가세요? 안녕하세요 교치원이요 네. 교치원 교치원은 지금 4시 2분째에 입드시고요 원이세요 4,600원 여기 미얏라인이요? 네? 아, 3번, 4번 내려가세요 여기 자동 확인해주세요 Oh di cambon ya, Nah ini kawan tiketnya ya. Kita menuju ke Itunya ya. Uyuknya ya. Gak dapat Sam. Sambon. Ya. Sambon sabon. Ini tiketnya kawan. Kita cari yang tiga nah, empat. itu tertera ada. Nomornya 34 Yang sebelah sini ini tiket metro buat masuk ke Metro daerah kota. Yang ini yang jarak jauhnya, provinsi kita ambil yang jarak jauh ya, ya, karena kampung saya itu di sini. Kita turun ke sini, 34 Lihat, dejon, empat, empat, masih lama sih, kawan. Ya udah, kita turun aja ya. Kita sudah request di dalamnya juga. Udah tahu, kita turun. Kita lihat di bawahnya kayak apa. Nah, ini tiga, empat katanya tadi. To Dejon, to Busan, to Yosu. Nah, ini daerah saya, daerah yang dilewatinya ini. Kita turun video selanjutnya jam 4.02 oh maaf jam 4.02 berarti bentar lagi ya berapa menit lagi Juga karetannya nyampe 10 menitan lagi kita lihat dulu di di, di bawahnya ya saya dapatnya di kerbong tiga set kursinya nomor 15 nih di bawahnya kawan tempat nunggu keretanya kayak gini kita cari line yang ketiga ya. Ini 5634 berarti di sini. Tubusan. Tubusan ini yang metro, ini yang metro. Menurut metro kita di sebelah sini berarti. Kita cari di sana kita setnya set nomor 3. Nah, udah tahu kan kawan-kawan gambaran perkeretaan di Korea kayak apa? Semoga channel saya ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang ada di rumah, yang ingin tahu tentang Korea, bisa ditonton di video saya ya. Semoga channel saya ini bisa berkembang dengan dukungan dari teman-teman semuanya. <tuh> Terima kasih atas partisipasinya, atas dukungan, atas komennya. Karena channel saya tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari kawan-kawan semua, cukup sampai di sini dulu ya, kawan. Nanti kita sambung ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.